Masih mau kak? Ya ampun, itu seharus Manja betul, Kenyang dia? Kenyang Eh, penyak, kak? Tenyang, kak? Tinggal aja lah ini balik, duini balik. Duini balik. Duini cium asin, cium apa ini hmm. dulu keterinya jadi dia enak dia tidur nanti. Nah. Dia ya, putri ayo ya, ya, jalan-jalan-jalan. Ketenyang. Kenyang betul ini. nah teman-teman, coba tonton dulu nih saat di depan pas udah sampai satu jengkal ini dari kaki ini. Ini putrinya disayang-sayang dulu karena dia mungkin sudah kenyang ini. Dia enggak mau sudah. Biar disuapin enggak mau. Kasih lagi. Ya, lembe sudah ayamnya, lembek. Coba, Pak. Coba. Enggak mau dia. Makanya. Ya. Enggak ya, betul Bukan-bukan. Ah, bukan. saya di pulang lah. Karena ya. masih besar air juga. Ya kan? Nah, di sana ekornya itu di tiang. Apa nah, lala dagingnya? teman-teman ini diskanya tidak bisa bergerak sudah ini karena dia mungkin kekenyangan ini karena ini banyak sekali masih makanannya tersisa sebelum tadi di apa di apa di pot di shooting sudah aku kasih makan duluan tadi aku pas dari laut itu sambil diri sama ibu sambil juga aku kasih makan. Pokoknya satu ekor itu pari ya segini besarnya tadi kami kasih makan, mungkin hmm. dia, dia segar semua ini, ayamnya juga tiga ini ayamnya mungkin ada satu ekor lagi ini, dia, dia sudah tidak mau ini putrinya nah ini, pegang-pegang barusan juga, barusan juga dia naik teman-teman, ada setengah bulan kali, baru naik lagi dia karena kemarin kami dari Muara, kasih makan dia lagi yang naik Gantian bilangnya <sangat> Airnya sangat aneh ya Pak, pasang? Iya, airnya pasang besar ini teman-teman Makanya Putri juga dia datang ke sini Karena kalau pasang besar kan rendah dari jembatan Enak juga kita ngasih makan dia Pintar lah kalja itu Lalu larut dia, lalu nyet Sana Lalu belok jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan sini dulu. jangan jangan jangan jangan dulu. jangan disayang jangan dulu ya, jangan jangan jangan dulu jangan jangan dulu. jangan disayang dulu. yuk ya jangan jangan dulu jangan sini. jangan jangan jangan mundur jangan jangan jangan Masa besok lagi, dia baru dibawain lagi ya. Iya, Cia. Eh, apa kenyang sekali orang ini di kuliah. Dia aja yang gak bisa makan sudah. <laughs> apa irisan segini-segini semua. Gak mm -mm. bisa Dhabis dihabisinya, sudah parinya besar. Di <laughs> eh, sini, Di sini. sini. Ini, ini minta mam dia. Sini sih, <Susuk> nah yang ketiga, hmm timbron itu tinron selesai kami kasih makan terus kak, nah ini dia ini sepertinya mau pulang ini karena air juga sudah turun, dia buru-buru turun itu karena dia mau strategi di tempatnya tinggi naiknya dia air surut, air begini dia mulai sudah lolo lolo lo, pelan pelan deh itu <laughs>